kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentu ya baiklah persahabat leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita keunggahan pertama ini ada momen spesial banget tentunya ketika semalam persahabat ya Lesti kejora dan rizky billar tentunya sweet banget dikawal persahabat ya kayak Bu Pres dan Pak Pres aja Jadi, persahabat ya ketika hujan Tentunya Lesti dan Rizky Bilar Dikawal banget nih Tentunya dipayungin dong Katanya persahabat ya Ini luar biasa banget tentunya kebanggaan Tentunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar Adalah contoh inspirasi Buat kaum milenial Mudah-mudahan hubungannya selalu diberikan Kelancaran kebahagiaan Sampai menuju halal dalam musingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai pujian. Persahabat, ya, ada komentar dari akun Instagram. Pogo Epic berkomentar, sweet banget, at Rizky Bilar. Ada juga komentar lain dari akun Faikoh Putri. Mengatakan dalam kolom komentar, udah kayak Bupres dikawal, katanya persahabat, ya. Luar biasa, memang tentunya pasangan fenomenal ini. Yang selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga les Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat tentunya kita mendapatkan kabar terbaru, vitamin baru dari lesi dan Rizky bilar langsung bersahabat ya, tentunya ada live Instagram. Dedek lesi kejora sedang pilih-pilih cincin tunangan para sahabat ya tentunya Rizky Bilar pun disuruh cepet-cepet ke tempat yang menelisik kejora sedang pilih-pilih cincin bersahabat ya ini luar biasa banget apalagi tentunya keduanya tampil sangat fresh dan aura calon pengantin luar biasa banget persahabat ya haduh alhamdulillah malam ini kita mendapatkan sidukan vitamin manja langsung dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar bisa menyusul ke lokasi DDLS di Kejora para Sahabat ya. Tentunya kita masih menunggu cilukan vitamin fullnya. Tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbarunya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.